Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi ke youtube channel aku Elena Blina. Alhamdulillah aku bisa share lagi Aktivitas aku Sebenarnya ini tuh video Udah lama gitu ya pas bulan puasa Cuma baru aku edit gitu Aku mau buang Tapi sayang gitu ini videonya pas uh, ponakan aku minta kangkung gitu ya teman-teman sambil ada cabai rawit yang mulai um, tua dan merah aku ambil aja sebagian dan uh, aku ucapkan uh, terima kasih banyak nih teman-teman yang udah mau mengklik video aku yang udah like comment dan subscribe terima kasih juga teman-teman dan aku juga mau sapa-sapa nih temen-temen semua apa kabarnya semoga temen-temen semua dalam keadaan sehat atau alfiat dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin amin ya robbal alamin ini kangkungnya udah mulai jelek gitu ya temen-temen sebenarnya mau aku babat gitu ya mau dibuang dulu nanti biar tumbuh bertunas lagi dan ini di bawah tuh uh, ada tanaman kangkung ya uh, masih kecil-kecil dan ini tuh padahal kalau ditanam padi gitu uh, bagus gitu ya temen-temen cuma kemarin aku tuh ketakutan ya ketakutan musim kemarau jadi uh, aku tanamin kangkung padahal masih musim hujan gitu ya teman-teman tapi nggak apa-apa ya nasi udah jadi bubur mungkin nanti aja bulan depan nunggu satu bulan lagi tumbuh kangkungnya kan sayang ya aku beli gitu benihnya kemarin tuh aku juga pernah videoin pas aku beli kangkung di online benih kangkung maksudnya oh ya teman-teman lagi pada ngapain nih pas nonton video aku bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman ini ponokan aku bawel banget ya teman-teman hmm, dia bicara terus gak berhenti hmm, mohon dimaklum ya teman-teman dan ini aku masih uh, panen kangkung gitu ya mau tekin kangkung Katanya, ini tuh uh, ceritanya ponakan aku mau bukbar bersama teman-temannya. Uh, tapi, beliau malah males gitu yang ngambilin kangkungnya. Jadi, aku aja itu yang ngambilin. iya uh, teman-teman, mohon maaf ya, video aku hanya pas uh, panen kangkung aja, nggak sambil beberes karena ini videonya udah lama gitu hmm, jadi aku edit segini aja seadanya dan ini suasana di sawah aku ya lagi pada nalem uh, padi sebagian gitu dan ini cabai-cabainya uh, lumayan ya uh, subur gitu hmm, lebat juga gitu aku nanam kemarin Uh, ada 10 batang gitu ya teman-teman alhamdulillah tumbuh semua uh, ada sih yang sebagian mati gitu dan ini alhamdulillah nih subur banget dan cabenya besar-besar gitu ini tuh cabai apa ya teman-teman cabai domba atau cabai yang di kalimantan gitu aku dikasih benih sama saudara aku di daerah limbangan ya saudara aku beliau juga nanam cabai gitu cabai rawitnya tuh super banyak ya dan aku dikasih dalam alhamdulillah tumbuh besar gitu oke teman-teman sampai di sini dulu untuk video kali ini terima kasih yang udah menonton mohon maaf bila ada kesalahan di video aku bicara aku jangan lupa like, comment, dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye